Kurang lebih sekitar 60 menit ke depan Kami berdoakan membawa Acara opening ceremony pada hari ini um, Baik sebelum Acara kita lanjutkan Mari kita buka acara Dengan berdoa terlebih dahulu Kepada Ibu Dorkas Jami Kami bersilakan. ya Selamat pagi Bapak Ibu Para tamu undangan dan juga anak-anak yang kekasih, kita akan mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita bersama akan berdoa. Mari kita berdoa: Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sang empunya kehidupan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Secara khusus, bagi sekolah kami, keluarga besar sekolah penabur kota modern. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, kami boleh diizinkan tiba di hari ini untuk acara. Acara kita selama satu minggu ini, kita akan mempersilahkan Ketua Panitia untuk memberikan kata-kata sambutannya. Dipersilakan untuk Fania Dikna, Anita Sinaga. Selamat pagi semuanya, selamat datang. Semakonagur Kota Tanjung. Ia Ketua Lapren Gera, maafkanis seluruh jajaran panitia memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau kata yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Selamat berjuang Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Vania Dikna Agita Sinaga telah memberikan sambutannya. Tapi sebelumnya kami akan menyapa mengucapkan terima kasih pula yang pertama kepada pengurus jayasan yang bersedia hadir, Bapak Antono Ibu Priscila uh, Beliau-beliau ini wali penghubung Komplek Kota modern. Boleh berikan ke tangan kepada beliau-beliau Yang kedua kami ucapkan terima kasih pula yang pertama kepada Kepala Sekolah Ibu Lydia Astuti Kepala Sekolah S.D.K. Ya, penanggur. kemudian kepada Ibu Krisanti, Kepala S.M.A.D. Ya, Selaku ya. Kepala S.M.A.D. Penanggur Kota Tangerang. Kemudian tadi ada Ibu Dike, kita terlebih dahulu dari Kepala S.M.A.D. Penanggur Kota Tangerang, kepada Dr. Anda Krisanti, Ibu S.A.D. Penanggur Kota Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Uh, selamat pagi pada Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anak sekalian dari TK, sampai SMA Selamat datang kepada Ibu Kris dan Pak Antono dari Wali Penghubung SMA Pondok Kota Tangerang. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini akhirnya semua acara sudah akan dimulai. Melakukan secara simbolik pembukaan kami. Mohon untuk memberikan sambutan kepada perwakilan dari pengurus Yayasan kepada Bapak Antono, selaku wali penghubung Kota Modern Boleh memberikan sepatah 24 kata untuk acara ini Bapak Antono, kami persilakan Ya, terima kasih untuk waktunya ya Jadi, berharga sekali hari ini saya datang Kaget ya, karena di mana mana ada banyak stand, ada banyak kegiatan. Senang sekali rasanya, jadi ingat waktu dulu sekolah ya. Pas acara-acara ini paling asik banget gitu. Ya, jadi pertama kita tentu mengucapkan syukur ya kepada Tuhan yang maha esa karena ini semua bisa berlangsung tanpa uh, tan tidak bisa berlangsung tanpa ada uh, izin dari ini. menampilkan Penampilan tarian nih Pak. Tarian, ya tarian. Tarian apa ya? Tahu Pak? Kami oh, tahu juga ya. Untuk itu mari kita sambut penampilan tari dari ekskul tari SDK SMESDikal Penabur ya, Kota, Kota Model.